Real Madrid monitor performa Declan Rice di Piala Dunia 2022. Klub raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan memonitor perkembangan dari gelandang West Ham yang juga pemain timnas Inggris Declan Rice di gelaran Piala Dunia 2022. Tidak bisa dipungkiri memang untuk saat ini Declan Rice dengan performanya yang sangat konsisten dan apik di West Ham membuat banyak klub tertarik untuk mengamankan pemain timnas Inggris tersebut. Real Madrid sendiri rupanya tak ketinggalan untuk ikut masuk ke dalam persaingan tersebut. Padahal untuk saat ini sendiri Rice telah banyak dikaitkan dengan klub top Eropa seperti contohnya adalah Manchester United dan juga Chelsea. Dengan berlaganya Rice bersama timnas Inggris di gelaran Piala Dunia 2022 ini, maka ia bisa membuktikan pada dunia akan harganya yang cukup mahal yaitu mencapai 80 juta euro. Dan jika Rice berhasil bermain apik, maka kemungkinan besar Real Madrid yang sudah memonitor sang gelandang dipastikan akan mencoba untuk melakukan gerakan untuk mendekati sang gelandang seperti dilansir dari El Nacional. Update Cedera Eduardo Camavinga Jelang Timnas Prancis Hadapi Australia Skuad asuhan Didier Deschamps itu kembali mendapat pukulan keras saat Eduardo Camavinga harus tinggalkan lapangan latihan akibat cedera. Les Bleus sebelumnya sudah kehilangan Paul Pogba, Golokante, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Christopher kuku dan Karim Benzema akibat cedera. Mereka terpaksa tinggalkan turnamen 4 tahunan ini. Sekarang Les Bleus harus melihat bintang Real Madrid berusia 20 tahun itu menepi dari Piala Dunia 2022 setidaknya di laga-laga pembuka. Timnas Prancis yang merupakan juara bertahan setelah menang di Piala Dunia 2018 akan bertemu Australia di pertandingan pertama mereka di grup D. Namun, skuad Deskamps kemungkinan harus bermain tanpa Eduardo Camavinga melawan Australia setelah pemain itu absen dalam sesi latihan di hari Minggu 20 November karena nyeri pada otot abduktornya. Sebelum pertandingan, sejumlah laporan di Perancis secara sensasional memberitakan gelandang Blancos itu kemungkinan akan diabaikan dari skuad Diascamps. Namun Kamavinga tetap masuk dalam daftar 25 pemain yang dibawa skuad timnas Perancis karena Diascamps awalnya membiarkan satu posisi tetap terbuka dalam timnya. Kamavinga sebelumnya telah mengakhiri mimpi Christopher Kuku di Piala Dunia setelah tekelnya membuat pemain RB Leipzig itu cedera bahkan sebelum turnamen ini dimulai. Meski demikian, konon, mantan bintang Rena ini diperkirakan tak akan bermain sebagai starter di laga melawan Australia bahkan kalaupun dia dinyatakan fit. Leader Deschamps diprediksi akan lebih memilih memainkan Aurelien Chouameni bersama Adrian Rabiot, sementara Antoine Griezmann atau Yusuf Povana juga akan menjadi starter, tergantung pada formasi yang akan diterapkan Deschamps. Namun, timnas Prancis memiliki spot minim kedalamannya, hal inilah yang kini mulai mengkhawatirkan Deschamps. Real Madrid incar Yuri Tlemans jika tak bisa amankan Jude Bellingham.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 Mulai dari Liverpool, Manchester United, dan masih banyak lagi yang lain. Karena alasan ini, Madrid pun memastikan untuk mencari target alternatif. Dilansir dari Visha Real Madrid akan menargetkan gelandang Leicester City jika mereka tak bisa mendapatkan jasa Bellingham. Gelandang Leicester yang dimaksud sendiri tidak lain adalah Yuri Tlemans. Tlemans setelah bermain dengan performa top belakangan ini di Spot Leicester,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 Marco Asensio berikan klarifikasi soal ketertarikan ke Barcelona. Marco Asensio terpaksa memberikan klarifikasi terkait rumor ketertarikannya untuk memperkuat Barcelona. Dia menegaskan bahwa komentarnya itu disalahartikan oleh media. Laporan di Spanyol mengklaim agen Asensio George Mendes telah menghubungi Barcelona untuk menjajaki kemungkinan pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan klub katalan di musim panas. Dan sang pemain sendiri tidak menyangkalnya ketika dia memiliki kesempatan. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah mereka menelpon. Banyak klub lain juga telah dikaitkan dengan saya, tapi itu wajar karena dalam tujuh bulan, ya dari Januari, sebenarnya saya bebas berbicara dengan tim lain, katanya kepada stasiun Radio Cop bulan lalu. Hanya saja saya belum memikirkan bergabung dengan Barca atau mempertimbangkannya. Jujur, saat ini saya tidak bisa memberikan jawaban. Saya tidak tahu. Tumbuhnya. Namun, berbicara dari basis piala dunia Spanyol, Asensio telah berusaha untuk menjauhkan diri dari komentar tersebut, serta mengungkapkan keinginannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di Madrid. Ditanya tentang komentarnya sebelumnya tentang Barcelona, Asensio berkata, Itu ditafsirkan dalam banyak hal. Saya hanya mengatakan bahwa saya merasa nyaman di Real Madrid. Ada pembicaraan bahwa saya mengubah pikiran Real Madrid, tetapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik yang saya miliki. Yang memutuskan juga adalah klub, tidak hanya bergantung pada saya. Setelah piala dunia, kami berdua akan membuat keputusan. Bagaimana jika saya ingin memperbarui? Mudah-mudahan itu bisa terjadi dan saya akan sangat bahagia di Real Madrid selama bertahun-tahun. Semoga semuanya diberikan untuk tinggal 10 tahun lagi. Lanjutnya.